Apakah emas sedang terkoreksi? Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1907.34, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1916.60. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Juni 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.